<tuh> Oke, okay, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Uh, berjumpa lagi dengan saya Lam Sadi di sini di Al-Qalam Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam nimban rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, pada kesempatan kali ini kami di Al-Qalam Jaya akan membuat sebuah rangkaian adaptor sederhana. Walaupun bukan yang paling sederhana karena yang paling sederhana menggunakan satu dioda di sini menggunakan empat buah dioda atau jembatan dioda atau juga kiprok seperti itu. Oke, okay. bahannya yang pertama adalah trafo. Trafonya bisa menggunakan trafo CT ya ataupun non CT terserah teman-teman. Kemudian arusnya terserah juga seperti itu. Tapi kami menggunakan yang sekitar 2 ampere seperti itu di sini. Uh, trafo ini untuk menurunkan tegangan seperti itu karena ini trafo step down Kemudian empat buah dioda atau satu buah uh, dioda bridge atau jembatan dioda Ya seperti ini uh, Untuk uh, dioda bridge-nya atau kiprok ini ya uh, harus hati-hati seperti itu ya Yang pertama uh, diperhatikan adalah kaki-kakinya Ya, kaki yang sebelah sini, sebelah kanan itu positif Ini nanti outnya ya seperti itu Yang tengah dua itu adalah Itu lambangnya arus bolak-balik Yang sebelah sana itu uh, negatif Jadi outnya yang negatif seperti itu Oke, seperti itu ya Kemudian jangan lupa juga uh, kita membutuhkan elko Atau kapasitor ya Elektrolit, kondensator atau kapasitor ini fungsinya, selain menyetabilkan, juga bisa meningkatkan nilai tegangannya, teman-teman. Seperti itu, oke. Okay? Jangan terbalik juga, ya. Elko-nya seperti itu, oke. Okay? Bagaimana cara menyambungnya? Kemudian, oh ya, bebannya, bebannya nanti kami insya Allah menggunakan lampu, bisa lampu seperti ini, ya, atau juga bisa menggunakan kipas, ya. Saya nanti ya seperti itu, tapi kayaknya akan menggunakan kipas. Teman-teman seperti itu, oke. Langsung kita praktek, teman-teman. Baik, teman-teman ya. Ini adalah trafonya, oke. 2 ampere ini, CT. Teman-teman, oke. Kemudian ini adalah kiproknya, positif AC, AC, kemudian negatif. itu, kemudian ini adalah elko-nya 50 volt 2200 mikrofarad. Oke, okay. ini 18, jadi ini cukup ya, uh, karena lebih dari 18. Oke, okay. yang ini untuk menguji tegangannya, ini arusnya insya Allah, nanti. Oke, okay. kita sambung dulu. Sambung dulu untuk yang inputnya dari listrik PLN atau listrik harus bolak-balik Oke. Okay. Kita cek dulu nilai tegangannya ini AC ya. Oke. Okay. Nilai tegangannya hati-hati ini nyetrum ya, teman-teman Oke. Okay. Ini AC. 18 ya Oke 15 ya. Jadi kami akan menggunakan yang 18 teman-teman Seperti itu Cabut dulu Kemudian Ini jangan lupa ya Oke Ini AC ya Bisa begini bisa juga begini terserah ya seperti itu. Oke, okay, pasang begini karena ini sudah pernah dipasang seperti itu. Oke, okay, atau terserah teman-teman tidak harus melalui CT ya. Terserah ya yang penting nilainya eh AC seperti itu. Oke, okay, sambung ke sini. ini kami ke 18 karena ini menggunakan setengahnya berarti ini nanti harusnya mungkin hanya Honda oh, ya jadi satu ya oke 2 ampere 2 ampere insyaallah oke kita akan cek dulu ini sudah DC ya oke ini sudah DC kita masuk ke DC DC ya kita cek dulu tegangannya berapa ini masih kurang nempel ya 18 ya ini positif ya berarti ya ini positif kalau dibalik itu akan negatif oke seperti itu kurang nempel ya 18 ya namanya DC oke ini ingat tadi yang positif yang ini ya berarti ini ini negatif ini negatif ini positif berarti masaknya begini oke yang jelas itu harus dicabut dulu teman-teman Kalau mau pasang ya Oke okay. Pasang begini Kalau kurang timahnya Tambah saja Tidak usah takut-takut ya. Kayaknya timahnya kurang ini Oke okay. Tambah saja timahnya Biar lebih mantap. Oke okay, sudah nempel Tinggal yang sebelahnya teman-teman Oke okay, sudah nempel Kita cek lagi teman-teman ya, ini. Seperti ini ya Kelihatan ya Kita cek lagi ya. Kita cek lagi Di sini Apakah masih 18 atau sudah naik teman-teman DC ya itu sudah DC 22 ya 22 ya teman-teman ya. ini 22 oke 22 naik ya kita akan coba ke ini ke beban Sebagai beban ini adalah develop, uh, kipas ya atau fan seperti itu 0,19 ampere 24 volt DC oke okay. sebagai indikator bahwa ini uh, bergerak maka kami akan meletakkan kertas biar kelihatan di kamera seperti ini oke okay. uh, ini untuk melihat atau mengukur arusnya ini tegangannya teknik mengukur arusnya kita uh, tetap ya, menggunakan teknik paralel bukan seri ya jadi ini nah. oke positif dan negatifnya itu di paralel teman-teman ya di sini nah ini di paralel di sini sama ya di paralel ini juga, merah ketemu merah, eh, hitam ketemu hitam, begitu saja. Jadi, paralelnya di sini yang beda, cuma di sini selektornya ini menunjukkan arus seperti itu. Ini menunjukkan tegangan. Oke, okay. kita akan coba ya. Biasanya kan, kalau arus ini eh, seri seperti itu, tapi kami menggunakan paralel. Oke. Okay. jadi arusnya 0,5 ampere dan tegangannya 18, sekian ampere eh sekian volt maaf ya ya ini, ini tegangannya ini DC ada tulisan DC 18 volt ya naik turunnya sekian tuh 0,5 ampere dan ini termasuk Jenis kipas yang Tegangan cukup tinggi ya 24 volt Ini masih belum full gerakannya teman-teman Ini masih Setengahnya kalau nggak salah ya, Masih 18 ya Seperti itu kami tidak akan mengukur kecepatannya ya Jadi ini Stabil ya seperti itu Dalam artian Tuh lihat Dengan satu beban itu 18,8 volt ya naik turunnya hanya 0,0 sekian ya naik turunnya hanya 0,0 sekian dan arusnya tetap karena memang e, bebannya cuma satu bagaimana kalau ini saya ganggu ya seperti itu kasih beban lagi Oke okay ya cukup ya untuk uh, video kali ini teman-teman ya cukup sederhana tapi luar biasa Terima kasih uh, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua Kami mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh